Halo guys kali ini saya mau membuat pancing udang satang biar melentur dari harganya ini sekitar harganya 40 ribuan joran yang ini merek yang murahannya guys nah kalau roll ini saya pakai harganya yang 30 ribuan guys Nah kita perhatikan juannya ujungnya kalau yang 40 ribuan ini kan keras guys tapi saya akan membuatnya lentur seperti ini guys nah guys, lemah guys mereknya sama guys yang harga rp 40000 <tuh> nah harganya rp 40000 ini yang mesti keras apakah yang ini yang sudah saya lentur guys nah caranya sangat mudah tonton terus video ini sampai akhir oke sebelum mulai kita klik dulu subscribe, like, komen, dan share di bawah video ini ya kita cuma menggunakan dari pancing murahan tapi hasilnya sangat memuaskan nah kalau mata pancingnya saya menggunakan karbon plus ini ya guys nomor 4 ini lihat matanya sangat tajam guys Kemudian saya kasih tahu, oke, okay, tonton terus video ini sampai habis jangan skip. Langsung saja kita langsung buat jorannya melengkung checkidot. Nah ini kan jorannya keras guys, belum bentur guys. Terlihat Kita cukup sediakan bahannya, amplas kasar yang P 100 guys. itu gayung air kemudian kita amplas guys. Nah seperti itulah caranya guys, biar jualan kalian dari merek murah yang harganya Rp40.000 Awalnya keras bisa jadi lentur, jadi cukup sekianlah video tutorial kali ini, terima kasih guys